berdiri ya, kita akan meng Terima kasih ya Tuhan Ayah, ya. Amin Adik-adik dipersiapkan duduk Adik-adik udah pada siapin alkitabnya belum nih? Kalau belum Adik-adik bisa ambil alkitabnya Dan membuka dari Mazmur pujian Masmur 127 Ayat yang pertama sampai yang kelima Aku ulangi ya Masmur 127 Ayat yang pertama sampai yang kelima Kalau adik-adik masih belum bisa menemukan kitab adik-adik ya, bisa minta orang tua, kakak, oma, opa buat bantuin adik-adik menemukan mazmurnya. Mazmur pujian akan dibacakan oleh Mazmur pujian pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,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 adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Adik-adik kelas -adik tangguh. Apa kabarnya Adik-adik hari ini? Kayuhan harap Adik-adik dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, yang sehat, yang bugar, yang gembira. Nah, sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti di akhir akan kerjakan aktivitas bareng sama Kak ya. Nah, Adik-adik kalau gitu, kalau adik-adik udah siap Kita sama-sama mau um, masuk ke dalam pemberitaan firman Tapi sebelum itu kita mau buka dulu um, alkitab kita Nih kayu yang udah pegang alkitabnya Adik-adik pegang alkitab adik-adik Kita mau sama-sama buka dari pengkotbah 1 Ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke ke-11 Pengkotbah ada di perjanjian La Ma, betul Mengkhotbah di perjanjian lama Mengkhotbah 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke 11 Kalau misalnya adik-adik udah buka nih alkitabnya Sudah semua dapat, Kita mau taruh dulu alkitab kita di pangkuan kita Atau boleh taruh di meja dimanapun Kita mau bersatu di dalam doa Kita berdoa Bapak, terima kasih untuk segala berkat, waktu, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kami sampai pada hari ini Engkau boleh bangunkan kami dan kami boleh sama-sama beribadah di IHMPA via Youtube ini ya Bapak Biarlah kiranya Tuhan boleh berkati masing-masing kami dalam mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakan aktivitas Agar kami boleh mengerti dengan baik firman yang akan Tuhan sampaikan melalui karyawan dan juga kami boleh mengerjakan aktivitas sebaik dan sekreatif ke kami mungkin nantinya bapak kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai nanti akhirnya hanya ke dalam tanganmu saja terpujilah engkau kekal sampai selama lamanya amin nah adik-adik sekarang adik-adik boleh lagi nih ambil alkitabnya kita mau sama-sama baca adik-adik baca yang kencang dan lantang, ya. kawan gak bisa denger nih, tapi kalian percaya adik-adik baca yang keras. Oke, okay. pengkhotbah ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11: Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada.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 itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, sekarang Kak Iwan mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kadang-kadang tahu enggak penulis kitab pengkotbah itu siapa? Yuk, apakah Raja Saul atau Raja Daud ya? Raja Saul atau Raja Daud? Jawabannya, bukan dua-duanya. Penulis kitab pengkotbah ini adalah Raja Salomo. Ada di ayat yang pertama. Inilah perkataan pengkotbah anak Daud raja di Yerusalem. Anak keduta adalah raja Salomo. Nah, sekarang berarti Adik-adik udah tahu bahwa penulis kita kitab Pengkhotbah itu adalah Raja Salomo. Nah, Adik-adik kayon mau kasih tahu nih sama Adik-adik yang pastinya Adik-adik udah tahu dong kalau Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di semesta alam ini. Tuhan ciptain segala sesuatu secara teratur Secara rapih adik-adik Contohnya nih Kayawan mau kasih Contohnya adalah matahari Matahari itu terbitnya dari timur Terus nanti dia akan naik-naik Terus sampai jam 12 siang Ada di atas kepala kita Nah terus Nanti dia lama-lama Setelah jam 1, jam 2, sampai jam 6 Dia akan terbenam Terbenamnya di Barat. Nah, sobat sekarang kayu tanya, emangnya e, kalau misalnya hari ini dia terbit dari timur, terbenam di barat, besok dia akan terbit dari barat, terbenam di timur? Apakah seperti itu? Enggak adik-adik, Tuhan ciptakan terbit, terbitnya dari timur, terbenamnya di barat. Tuhan ciptakan kayak gitu secara teratur. Siklus atau prosesnya ya begitu-gitu aja Adik-adik setiap hari. Sama kayak kayuan kasih contoh lagi nih, hujan. Kalau misalnya ada hujan nih di rumah Adik-adik hujan, terus air hujannya masuk ke selokan, terus dari selokan nanti uh, dia masuk ke uh, dalam sungai, lalu nanti dari sungai airnya itu dibawa ke apa ayo yang besar, yang luas, laut Nah, terus kalau udah, kalau udah nyampe di laut Apakah lautnya nanti lama-lama jadi penuh, penuh, penuh penuh Terus kita tenggelam Aduh, ngeri banget kah, kalau setiap hari hujan Berarti lama-lama bisa satu dunia ini tenggelam dong, Kak Nah, tentu aja enggak, adik-adik Kalau adik-adik misalnya ini yang kelas 6 kayaknya udah tahu nih Nanti air di laut itu dia akan menguap, adik-adik dia akan menguap karena panas matahari itu terus nanti dia akan menggumpal jadi awan-awan terus nanti awan itu ditiup sama angin terus dia balik lagi ke permukiman rumah adik-adik nanti balik lagi prosesnya habis hujan dia akan masuk ke selokan terus dari selokan dia akan masuk ke sungai terus situ dia ke laut nah itu akan berulang-ulang terus adik-adik seperti itu prosesnya Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang bikin jadi teratur prosesnya. Adik-adik sama loh kayak kehidupan kita. Tuhan itu udah ciptakan kita dan kita harus melakukan, apa ada, ada kegiatan yang harus kita lakukan sehari-hari adik-adik. Nah misalnya gini, kayawan uh, bangun pagi sama adik-adik juga bangun pagi. Terus kita berdoa, terus habis itu kita makan dulu nih, makan. Terus itu. Oke, okay, habis makan kita mandi, terus habis mandi kita kita ngecek nih buku-buku kita, kita ngecek misalnya gesper udah bawa belum ya? Dasi udah bawa belum ya? Terus kalau udah, oke, okay, Ma, aku pamit ya, aku mau pergi ke sekolah. Terus nanti di sekolah kita belajar, belajar, belajar, kita main, kita makan. Terus nanti kita pulang sekolah kita Ngerjain PR, kita makan, kita main bis itu kita tidur Terus besoknya sama lagi Nah sama kan adik-adik Kayak proses hujan tadi Sama yang kita lakukan tuh Itu-itu terus adik-adik Sama juga kayak matahari Itu-itu terus Dari timur lalu terbenamnya di barat Sama kayak kehidupan kita adik-adik Nah adik-adik Kalau misalnya berulang-ulang kayak gitu Kira-kira bosan gak ya Aduh kaya aku bosan banget nih, masa aku setiap hari lakukan aktivitas itu-itu terus uh, Udah gitu misalnya adik-adik Aku udah rajin belajar, aku setiap hari pulang ngerjain PR Tapi kok nilai aku jelek terus ya kawan Nah adik-adik itu gimana? Terus kita jadi bosan, kita jadi males melakukan aktivitas kita Udah deh kak aku gak mau belajar lagi, aku maunya main aja Nah itu... Enggak boleh adik-adik Setiap hal yang kita lakukan di dalam dunia ini itu dikasih sama Tuhan Jadi kita harus lakukan dengan penuh sukacita Harus dengan semangat adik-adik Meskipun nilai adik-adik jelek, udah belajar, aku belajar terus Kak Tapi misalnya masih jelek, gak apa-apa adik-adik Adik-adik terus belajar, terus belajar Suatu saat nanti Tuhan akan kasih adik-adik nilai yang bagus Kasih adik-adik Misalnya Raji nari terus, rajin latihan nari, mungkin sekarang belum dapat juara, tapi nanti Tuhan akan kasih adik-adik jadi juara satu. Bukan juara dua lagi, tapi juara satu adik-adik. Nah, jadi semua hal yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan semangat, harus dilakukan dengan penuh sukacita. Sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur kita atas waktu yang mudah Tuhan kasih atas hidup kita adik-adik. Nah, jadi nggak boleh bosen-bosen, nggak -bosen, boleh menganggap uh, segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia. Kalau misalnya udah nih kak, aku udah kok kak, aku udah belajar, aku udah um, aku udah latihan nari terus kak, aku udah rajin banget latihan nari. Terus aku udah juga latihan sepak bola terus, aku latihan uh, uh, latihan sepak bolanya aku rajin banget. Terus uh, suatu hari ada ranking satu uh, karena belajar terus. Suatu hari, adik-adik dapet juara satu karena latihan hari e, dengan keras, dengan penuh semangat. Terus juga latihan sepak bolanya semangat banget. Terus, adik-adik merasa, "Ah, kalau gitu, aku e, gak usah sering-sering latihan lagi deh, atau aku gak usah saat teduh lagi deh, karena aku udah jago, aku udah bisa, aku udah nging satu terus." Mendingan pagi-pagi aku belajar aja daripada aku berdoa. Atau mendingan pagi-pagi aku uh, lihat video nari aku dulu deh, biar aku latihan. Nah, itu gimana adik-adik kita? Jadi, melupakan Tuhan, adik-adik, Firman Ihar ini juga mau ingetin kalau setiap pencapaian, setiap prestasi yang udah adik-adik uh, punya, itu semua juga adalah pemberian Tuhan. Meskipun kita berusaha, nih, adik-adik. Kita kerjakan PR dengan semangat, dengan penuh sukacita, kita latihan hari dengan semangat, kita latihan lari, latihan sepak bola dengan semangat sampai kita juara satu. Tapi semuanya itu Tuhan yang kasih adik-adik. Waktu kita gak dapet juara satu, itu Tuhan yang kasih. Waktu kita Wah juara satu berturut-turut selama dua bulan, itu Tuhan juga yang kasih. Jadi kita manusia nggak boleh sombong adik-adik. Jadi adik-adik dari Firman hari ini, baik adik-adik maupun karyawan diingatkan bahwa setiap kegiatan kita sehari-hari, biarpun rasanya bosan berulang-ulang, tapi kita harus lakukan itu dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat, karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Waktu kita adalah pemberian dari Tuhan Makanya kita harus gunakan sebaik-baiknya Gunakan dengan penuh semangat dan juga dengan penuh sukacita Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Kita juga gak boleh sombong adik-adik atas setiap pencapaian kita Karena balik lagi semuanya itu Tuhan yang kasih dan Tuhan yang atur sedemikian rupa Demikianlah firman kita pada hari ini Kayawan harap firman ini boleh adik-adik renungkan di hati adik-adik dan boleh adik-adik lakukan ya dalam kehidupan adik sehari-hari. Nanti kita akan mengerjakan aktivitas bersama dengan Kak Yusya. Ditunggu adik-adik! Shalom! Shantara Minggu adik-adik! Hari ini Kak Yusya akan bawa aktivitas untuk adik-adik di kelas AT. Tadi kalian sudah dengar firman Tuhan tuh dari Kayawan tentang waktu yang sudah Tuhan berikan dan bagaimana cara kita untuk mensyukurinya adik-adik. Nah, kalau ngomong ngabungin waktu, waktu itu identik dengan apa ya? Hmm, siapa bisa jawab? Dengan apa? Dengan jam. Betul sekali yang udah jawab dengan jam. Nah, karena ber berbentuk dengan jam, kita akan buat aktivitas tentang jam. ya. nih, contohnya seperti ini adik-adik. Nah, untuk apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan? Yang pertama adalah kertas HVS. Kalau adik-adik nggak punya kertas HVS, bisa pakai kertas apa aja ya di rumah ya. Lalu yang kedua ada gunting yang ketiga ada alat tulis, ada pensil dan pupen. Kalau pakai spidol juga boleh dan lebih cantik. Nah, yang terakhir adalah adik-adik nggak punya jangka untuk melingkarinya bisa pakai untuk botol kayak Kak Yuk kita mulai yuk. Yang pertama adalah kita harus melipat kedua kertas ini menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita mulai Menggambar atau membuat sketsa jamnya. Caranya adalah, kan sudah dilipat seperti ini. Yang bagian sininya, adik-adik cetak, pakai uh, tutup botol atau pakai jangkar, menjadi setengah lingkaran. Pake contohnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, di bagian sininya, adik-adik taruh garis yang panjang untuk jamnya, nah seperti ini. kalau sudah kita gunting, tapi guntingnya jangan sampai terlepas ya adik-adik ya, jangan sampai copot harus tetap satu menyatu. Nah, kalau sudah kita gunting menjadi seperti ini, yang kakak-kakaknya sudah bikin. nah kalau sudah menjadi seperti ini, adik-adik boleh bikin kreasi, misalnya angka-angka eh, jamnya yang di sini, lalu jarum panjangnya menunjukkan pukul berapa dan jarum pendeknya menunjukkan pukul berapa itu setelah adik-adik kalau Kak Kesya menunjukkan jam 3 lalu di sini Kak Kesya bikin pengait-pengaitnya adik-adik tuh seperti jam yang nyatakan nah untuk bagian belakangnya poin yang terpenting adalah tadi kan firman Kak Ayon tentang waktu Tuhan yang harus kita syukuri nah Kak Kesya mau nih adik-adik cerita apa sih e, contoh yang waktu Tuhan yang sudah syukuri kepada adik-adik kalau Kak ya yaitu Aku sangat bersukacita dan bersyukur karena waktu sudah Tuhan berikan. Contohnya saat aku berulang tahun. Nah, itu contoh dari Kak Kesia. Kalau adik-adik bisa tulis misalnya mau satu, mau dua, mau tiga, mau banyak, gak apa-apa. Nah, di sini sebelahnya adik-adik tulis nama adik-adik atau ayat firman yang tadi sudah dibawakan oleh Kayoan. Nah, jadi seperti ini deh. Tuh, Kak Kesia coba pakai ya. Bye.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 Kita sudah sampai di penghujung ibadah nih adik-adik Tadi kita udah menyanyi joget-joget, nyanyi ice breaking Kita udah memuji nama Tuhan Kita sudah mendengarkan firman Mengerjakan aktivitas dan juga memberikan persembahan Sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini Tapi sebelum itu kayawan mau mengingatkan adik-adik untuk Jangan lupa kerjakan aktivitasnya Untuk yang tadi belum selesai Dan juga jangan lupa untuk difoto. foto Nanti Kak Ayawan dan juga Kak Kejah akan tunggu adik-adik di grup Pelkat PA Shalom Depok ya adik-adik via WhatsApp. Nah kalau gitu mari kita tutup ibadah kita ini dalam doa penutup kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat dan rahmat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai kami sampai di penghujung ibadah ini ya Bapak. Kami mohon ampun untuk setiap uh, perbuatan dan perkataan kami yang uh, tidak menyenangkan hatimu ya Bapak uh, dalam selama kami melakukan ibadah ini ya Bapak. Ya Bapak kami belajar bahwa setiap waktu yang Tuhan kasih atas hidup kami adalah pemberian yang begitu berharga sehingga kami harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ya Bapak dengan cara melakukan kegiatan kami sehari-hari. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan juga dengan penuh semangat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tanganmu. Aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tanganmu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan ya. Dadah.